Oke, kembali lagi bersama Aromoto Vlog Jadi hari ini kita mau ke Lembang Mau ke Faisal Emeksyong Mau ganti rantai dulu Sama sekalian main-main ya kan Kampus tercinta, Unpas Tapi Aing udah lulus Mohon maaf Tapi Aing pengen kuliah lagi kangen masa-masa kuliahnya dong, kangen suasananya gitu doang nah ini jam segini aja udah mulai apa padat padahal baru jam berapa ya UPI Universitas Pendidikan Indonesia ya Allah ini padat sampai atas anjir macet kayaknya ini di atas gak biasa biasanya dulu padat padat kayak gini ada polisi nggak ya di lembang di apa Leng... eh lengkong lagi apa ledeng ledeng lengkong biasanya biasanya sih ada yang jaga polisi Gitu. Kenal pot racing, soalnya wah padatnya, padat, padat sekali saudara-saudara macet ini sampai atas ini sampai farm house paling. Tapi udah langganan sih kalau di sini. Emang macet, sering macet. Itu kan ada polisi Cok Itu dari jauh udah kelihatan anjir Aman gak ya? Kenal pot racing doang sih, takutnya. Sama plat luar. Tapi aing kan plat D. Udah mah ada polisi macet lagi aduh aduh Bismillah aja lah kena tilang kena tilang lah bodoh <laughs> pasrah aja pasrah pasrah ah selesai ah. tadi lewat yang sana yang dagu tapi aduh ini padat merayap cu sampai atas nggak ini salah jalan sih tadi lewat yang di dagu anjir ini juga padat sekali cu nyampe atasnya ini anjir. aman sih. <laughs> alhamdulillah aman. <laughs> soalnya berapa kali kalau lewat situ kenapa racing pasti ditahan anjir. kenapa racing nggak ada spion udah. <laughs> ah lewatnya tuh hati itu tuh. lalat tak berarti nggak sia-sia pakai cip anti nilang <laughs> pokoknya mah di situ kalau lewat situ terus ada polisi pasti yang dilihat pertama plat platnya plat mana kalau plat luar biarpun motor standar lengkap tetap pasti di apa diberhentiin plat luar karena ya diperiksa lah takutnya kan bawa apa motor bodong gitu dari luar gitu kan makanya diperiksa sama kenapa racing kenapa racing nggak ada spion udah itu mah langganan tapi untung tadi udah make cheat cheatnya udah aktif jadi nyaman sakit perut lagi aja. lagi sekarang Padahal belum makan, tapi kok bisa itu sakit perut? Tadi bangun, bangun, bangun tidur langsung mandi, terus siap-siap. Kayaknya -siap. sempat makan aja Dan merayap, saudara-saudara. Ini farm house ini. Farm house, farm house. Kan dari bilang pasti macetnya di sini. Di farm house, farmere house, farm house, farm house. Bentar, lihat maps dulu. Ntar ngebut-ngebut, nggak taunya kelewat. Masalahnya nggak tahu ininya apa, jalan masuknya untung. Aing make tas dari Dirt Heroes tuh liatin isi barang-barangnya, cuk banyak kamar. <laughs> Ini di mana sih? Oh, itu anjing sana. Kelewat, Cok. Pantesan. <SILENCIO> aduh beli rokok lah ya, belum rokok roko habis Assalamualaikum Salam. kelewat tadi mah kemana gue sampai atas sendiri ya sendiri kemana motornya Faisal nah, MX Shop anjay Jangan masuk seperti tempat seperti ini karena nanti mata kalian nggak akan kuat. Iman kalian pasti akan goyang. Pengen jajan, jajan, jajan. Melihat spare part kayak gini. Oke, sekarang memasang ini engine guard besi buat WR. Itu sama masang rantai itu. Rantai baru. Ini rantainya udah jelek. Udah karatan, Cuk. Rantainya pakai TK Racing yang baru 520 Panjangnya ini berapa? Sotet. Mana sih panjangnya tadi? Panjangnya 120 Udah cukup Ini motong ya Kang? 120 motong. Tapi cuma sedikit ya Dua mata Kemarin 130 motong banyak Berarti 120 udah cukup lah Kalau rantai mah Nanti harus itu pakai engine guard Ini udah ada lubang olinya Jadi kalau mau ganti oli Nggak perlu bongkar-bongkar engine guard lagi sih Cakep Oke jadi ini udah beres Udah masang rantai baru Nih Rantainya pakai TK Racing 520 Terus ini masang engine guard juga Nih Engine guard aluminium Buat WR Udah PNP buat WR tinggal pasang ini ada lubang olinya juga. Jadi kalau misalnya kita ganti oli, nggak perlu bongkar-bongkar engine guard lagi, tinggal dibuka aja. Bahannya ringan, aluminium. Udah, cuma ganti itu doang sih. Soalnya bingung mau ganti apa lagi. Sama ini tadi paling. Seal Safer, USD. Makai Seal Safer. Itu doang sih gantinya. Sama ini lagi terakhir. Mau ganti spion. Jadi ini buat yang nanyain spionnya pakai apa? Ini pakai spion sepeda. Ready di Faisal MX Shop. Ini kacanya cembung. Jadi kalau masalah kelihatan pasti kelihatan karena kaca cembung kan, nih. Ini bagus, spionnya ringan. Ini ready di Faisal MX Shop. Kalau kalian nyari-nyari spion kayak gini kan, lebih simpel. Terus kenapa simpelnya gimana? Dia lebih simpel karena ininya pakai karet, nih jadi nggak enggak usah ngebaut-baut dilepas pasang tuh lebih gampang terus nggak bikin rusak stang juga ini buat dia semua diameter bisa fatbar juga bisa masuk ready di device alemex shop ini tokonya di daerah lembang di dekat farmhouse farmhouse kayaknya lewat dikit ke atas dikit kalau orang Bandung pasti tahu jadi kita pasang spion ganti spion baru udah itu doang ini semuanya dari Faisal MX Shop. Ini semua cover gear, pedal persneling, handle, handguard juga semua, sama itu pedal rem. Pokoknya semua dari Faisal MX Shop. Kalau kalian mau order tinggal langsung aja ke Instagramnya, atau buat yang di daerah Bandung bisa langsung ke bengkelnya Faisal MX Shop di daerah Lembang. Pokoknya farmhouse, farmhouse, farm, farm Farmhouse farm gimana sih ngomongnya? Farm, farm, farm itu naik ke atas sedikit. Oke. Okay. Jadi sekarang waktunya kita balik ke kosan. Ini udah kepasang semua. Spion udah, rantai udah. Terus tadi apa? Engine guard udah. Seal saver udah, udah kepasang semua. Ini buat plat yang buat ngeratain spakbor belakang juga ada di Faisal Mechanic Shop yang buat di sini nih. Itu udah ada, tinggal kalian order aja kalau misalnya kalian malas bikin sendiri. Tinggal buat ngeratain spakbor belakang, tinggal kalian order aja ke Faisal Mechanic Shop, udah ada. Dan stop lamp juga ini Trin1 udah PNP, <coughs> lengkap lah pokoknya. Jadi kita sekarang balik, cuma mau ngevlog sambil jalan pulang tapi hujan. Media moodnya soalnya media mood kameranya nggak anti air, jadi nggak bisa. Kalau kameranya mah anti air, media moodnya nggak. Nanti malah rusak nangis anjir, media mood mah satu setengah. Oke, jadi sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti kita ngevlog lagi, hari apa mungkin? San Mori nanti mungkin, atau NR. Nah, pokoknya ditunggu aja. Oke, okay, see you next video.